Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers lover serta Lestlar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Yun di channel Youtube Diva TV Diva TV akan mengabarkan informasi Menarik dan terperus Tepuk dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Dila.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 Menemani santai sore kalian, saat ini Bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru bersama fans. Kemudian, kita lagi, saya nih, Lesti dan Rizky. Bila kita awali ke momen spesial. Yang sudah di-up saja di channel Youtube Lesley Entertainment persahabat ya, Menyambut tentunya Baby L Papa Bilar dan Dede al Jari kali Dikasih surprise dari tim Leslar Masya Allah banget Dan di momen ini yang sangat luar biasa Membuat kita semakin bahagia persahabat ya, Ketika Abang L Ini dipeluk oleh Papa Bilar Persahabat ya Masya Allah Tangisannya juga membuat gemas Dan membuat bahagia banget Mudah-mudahan Baby L Selalu menjadi anak yang baik Menjadi anak yang hebat, anak yang kuat dan selalu membanggakan orang tua dan tentunya orang banyak Masya Allah banget ya Dibunggah kembali momen ini oleh Akun Senal Putih, Hans Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, Tabrak Allah, Abang El di Papa Wow, Masya Allah banget ya Hingga banyak komentar, banyak tanggapan yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari Agung, Sinta, underscore Leslar, underscore Saudi, underscore mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Papa idaman banget, sumpah gua terharu Lihat Papa Bilar peluk BBL untuk yang pertama kali Dan kita lihat juga para sahabat ya, di sini ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Tentunya komentar yang diberikan dari Agung Instagram Ria Ariana Halo sayang ini Aunty sayang, Aunty ini netizen sayang, tapi Aunty smart go, kayak HP Android tadi belum rich katanya tuh, wow kiat banget ya komentarnya ada juga komentar lain diberikan dari akun Afriani Haidir mengatakan di kolom komentar Masya Allah ya Abang El nangisnya kenceng, bertanda insya Allah jantung dan paru-parunya sehat, amin yuk sama-sama kita selalu mendoakan yang terbaik mudah-mudahan PBL bisa tumbuh sehat dan kuat amin dan selanjutnya, perhatikan juga sebuah unggahan info dari Ibu Harsiwi Ahmad di ke Instagram pribadinya Ibu Harsi mengunggah sebuah postingan foto pribadinya tuh dia 27, Indosiar luar biasa Perhatikan juga di kalimat Cancer Info yang dituliskan 8 hari lagi sahabat, hud Indosiar ke-27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 Journey Senin tanggal 10 Januari 2022 dan konser Raya 27 tahun Indosiar luar biasa Selasa, 11 Januari 2022 live pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Penampilan siapa yang paling ditunggu nih tuh persahabat ya di sini ada komentar dari akun Bunda Dewi Bunda Dewi mengatakan Leslar Dongbo yang selalu ditunggu NBBL Wow ini boleh seler banget kita ya, sahabat dari BBL kata Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Dan kita lihat juga persahabat yang keunggahan Indosiar Ini baru saja mengunggah sebuah postingan Ini info nih tebak-tebakan juga untuk kita semua Tebaki BBL kira-kira lebih mirip Lesti atau Gilar Wow pertanyaan dari Indosiar Persahabat yang makin membuat kita nggak sabar banget Ingin menyaksikan BBL Persahabatia ya, Dua tinggal enam hari lagi jangan sampai lupa Tanggal 8 Tentunya tepatnya hari Sabtu Persahabatia ya, Idola kesayangan Akan menghadirkan anak pertamanya Masya Allah BBL yang akan launching perdana di Indosiar Yuk sama-sama kita dukung Dan sukseskan acaranya Di sini juga ada sebuah kalimat kiasan yang dituliskan oleh Indosiar Saatnya main tebak-tebakan yuk kira-kira wajah BBL lebih mirip bundanya Lesti Kejora atau papanya Rizky Bilar tulis tebakan kalian di kolom komen ya Wow di sini juga ada sebuah komentar tentunya yang diberikan dari akun Ari3138 Perpaduan bunda dan papanya katanya tuh pastinya dukung perpaduan bunda Lesti dan Papa Bilar dan kita lihat juga keunggahan berikutnya ada sebuah undang spesial yang kita dapatkan juga nih, kabar bahagia dari l2w.id persahabat ya yang mana akun fanbase ini mendapat undangan Indonesian Humanities Summit 2022 hari Selasa sampai Rabu 4 sampai 5 Januari 2022 persahabat ya ini sih luar biasa banget tentunya mendapat undangan langsung persahabat ya terima kasih atas undangannya dompet dua fa dalam Forum Indonesia Humanity Summit 2022 langsung diundang oleh dompet dua persahabat yang best Lesland yang sangat luar biasa membanggakan banget nih Ini sih suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bersahabat diundang oleh orang-orang hebat, Masya Allah Ada juga tentunya wakil presiden yang akan menghadiri acara tersebut, ini sih tentunya membanggakan sekali ada L2 w ID sebagai sukses acaranya atau yang slogannya L2W dia menakutkan bergerak mematikan. Perhatikan juga di sebuah kalimat yang dituliskan lewat Gibson. Selamat sore kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dompet 2V. Atas undangannya begitu banyak orang-orang hebat yang menginisiasi program-program kemanusiaan Isu-isu penting dalam masyarakat yang barangkali menjadi kegelisahan bersama L2W Yang concern terhadap isu-isu kemanusiaan menganggap bahwa forum ini merupakan forum yang bermanfaat pula Kami tentunya semoga selesainya esak dan lusa terima kasih telah mengundang kami Wow, luar biasa bayangan di persaingan di APNBs Leslar yang selalu membanggakan akhirnya hanya mendapat undangan spesial dari dompet dua wa. Tentunya forum tersebut aja diisi oleh orang-orang yang hebat. Dan selanjutnya ada sumbangan spesial juga kita dapatkan dari Bang Adli, persahabat ya, baru saja juga mengunggah sebuah postingan video. Tim dari Leslar Entertainment sedang berkumpul di rumah Leslar, sepertinya tentunya akan ada syuting, persahabat ya, doakan saja. Mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan oleh tim, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, persahabat ya, amin, ya, robal alamin. Ada Mas Goli, ada Bang Faldi Akbar juga. Persahabat ya, dan kita lihat juga ke info berikutnya. Dedek Lesti menginfokan langsung bahwa tentunya jangan sampai lupa jam 5 sore untuk menyaksikan acara poles kepo In Lesti karena episode hari ini adalah episode terbaru. Sebentar lagi, persahabat ya, kita akan menyaksikan kejutan langsung diberikan oleh Dedek Lesti dalam acara poles kepo In Lesti yang akan tayang eksklusif di aplikasi video. Yuk kita dukung terus acara-acara dolektif sayangan Mudah-mudahan selalu berkembang Dan selalu banyak doa support dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar baik dan cidukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya